Hello, oh, Messi. Hello, Alipers. Kali ini saya akan mencoba permainan Bang Ali Batak di gitar ini. Gedabru <laughs> <G -double> blues. <laughs> Yuk langsung saja. Oops. Kita coba dulu. Kali aja saya bisa. Gitu kali ya Tapi sangat keras sekali tau kenapa kok itu gitarnya empuk banget Padahal saya coba slide ini aja keras Apalagi yang bedding sini keras banget <tap> Sakit <tap -tap, Tapi doi memainkannya dengan enteng Ya kita tonton lagi aja. Hey, wait, wait, wait, wait. Gitu kali ya. Izin <laughs> nyolong Bang <laughs> Mode modifibrat keras. Gitarnya goyang nadanya enggak. <gitarnya> <laughs> oh, messy. 넣 compañ이 부처라는 돼 departك 대 Terima kasih telah menonton video ini, sukses selalu untuk Bang Ali Batak dan Ali Pers dimanapun Anda berada, dan sampai jumpa di video saya.